lagi bersama saya, pastinya hanya di Jaya Airfall, Kediri, Jawa Timur Oke sahabat bedir, kali ini saya akan mengulas orderan Senapan Angin Dari sahabat bedir di seluruh Indonesia pada tanggal 24 Desember 2022 Yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga. Nah di samping saya ini ada teman saya yang sedang melakukan packing orderan senapan angin. Oke yuk langsung saja kita akan mengulas satu persatu orderan senapan angin dari sahabat bedilner yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga. Nah oke untuk orderan yang pertama yaitu dari bapak Seno Sumatera Barat. Nah untuk orderannya sendiri yaitu secara full set ya sahabat bedilner. Nah, ini ada orderan senapan angin Gecrup DWP Fusion 2560 Magnum hitam, magazin plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya sahabat pediler, untuk tampilan senapan anginnya. Nah, untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan magazin, jadi sahabat pediler tidak perlu repot memasukkan mimi satu persatu satu ke dalam senapan angin. Dan untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin. Dan untuk orderan senapan angin ini juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan, yaitu seperti magazin. Nah, ini magazinnya isi 14 ya, sahabat bediler. Kemudian ada spare part. Kemudian ada mimis tester. Kemudian ada tali sandang yang terdapat tulisan fusion ya, sahabat bediler. Dan ini juga ada peredam standar. Kemudian ada... STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Nah berhubung ini e, orderan secara full saya Jadi ada aksesoris tambahan ya sahabat Bedilan Salah satunya yaitu ada mimis samyang Nah mimis ini sangat cocok digunakan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar ya sahabat Bedilan Kemudian untuk e, aksesoris tambahan yang kedua yaitu ada teleskop basnel dengan ukuran 39x40 EG Nah jadi seperti ini ya sahabat Bedilan untuk tampilan teleskopnya Oke, kemudian yang terakhir yaitu ada ada tas. Nah, jadi ini sangat memudahkan sahabat bediler ketika sedang berburu ya, sahabat bediler. Jadi, untuk senapanya lebih aman pastinya. Pastinya lebih aman untuk dibawa kemana-mana ya, sahabat bediler. Oke. Oke, yuk lanjut untuk orderan yang kedua yaitu dari Bapak Malik Kota Magelang, Jawa Tengah ya, sahabat bediler. Nah, untuk orderannya sendiri... Yaitu ada senapan angin gejlug DWP Fusion 2560 gamo hitam plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya sahabat bedilan untuk tampilannya. Nah, untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin. Oke, untuk orderan ini juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti tali sandang yang terdapat tulisan Fusion ya sahabat bedilan. Kemudian ada spare part. Mimis tester, peredam standar, dan yang terakhir ada STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah pasti e, ini sudah dijamin aman ya sahabat penduduk karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke yuk lanjut untuk orderan yang ketiga yaitu dari Bapak Dion Kota Kevamenanu Nusa Tenggara Timur. Nah untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan Angin gejlup DP Fusion 2560 hitam coklat plus manometer. Nah jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah di bagian popornya terdapat corak hitam coklat ya sahabat bediler. Dan senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin. Dan untuk bonus perlengkapan dari orderan ini yaitu ada peredam standar, mimis tester, Terus tali sandang, spare part, dan juga STKS ya, sahabat Bediler. Oke, lanjut untuk orderan yang keempat, <tuh> yaitu dari Bapak Dekan Kalimantan Barat. Nah, untuk orderannya sendiri, yaitu ada senapan angin gejluk DWP 1960, klasik coklat plus manometer. Nah, jadi seperti ini ya, sahabat Bediler, untuk tampilannya. Dan untuk... Senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin. Nah, untuk corak dari popornya sangat menarik ya, sahabat bediler. Oke, kemudian uh, untuk bonus perlengkapan dari orderan senapan angin ini, yaitu ada Mimis Tester, Spare part, peredam standar, terus juga ada Tali Sandang ya, sahabat bediler. Dan untuk orderan senapan angin ini juga, Uh, ada aksesoris tambahannya yaitu ada peredam L-PEN GL700. Nah seperti ini ya sahabat bediler. Dan kemudian ada mimis tambahan yaitu mimis jawara GR12. Dan yang terakhir sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah jadi ini sudah Pasti dijamin aman ya sahabat Bediler karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke lanjut untuk orderan yang ke... berapa ya ini? Kelima. Oke. Untuk orderan yang kelima yaitu dari Bapak Seka Sidoarjo Jawa Timur. Nah untuk orderannya sendiri yaitu ada Senapan Angin Subfusion 2560 Classic Coklat Krom. Nah jadi seperti ini ya sahabat Bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah untuk bagian popornya sangat keren sekali ya sahabat buddha adalah corak-corak klasiknya Dan untuk sistem e, pompa senapan angin ini yaitu menggunakan sistem pompa tangan manual Ataupun biasa disebut dengan u -click. Nah untuk bonus perlengkapannya yaitu ada mimis tester seperti ini Kemudian ada spare part Kemudian ada peredam standar Tali sandang yang terdapat tulisan fusion Dan yang terakhir ada STKS itu surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke, yuk lanjut untuk orderan yang keenam. Nah, untuk orderan yang keenam yaitu dari Bapak, sebentar dari Bapak Fajar, e, kota Surakarta, Jawa Tengah. Nah, untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin sub 2560 klasik coklat. Nah, untuk senapan angin ini e, hampir sama seperti yang orderan sebelumnya ya, sahabat bediler untuk pompanya menggunakan pompa tangan ataupun biasa disebut dengan uklik. Dan untuk bonus perlengkapannya juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu ada tali sandang, peredam standar, mimis tester, dan spare part. Oke, kemudian lanjut untuk orderan yang ketujuh, yaitu dari Bapak uh, Siapa ya ini? Dari Bapak Sumanto, kota Magelang, Jawa Tengah. Nah, untuk orderannya sendiri, yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 1960, Dragonov, Krem, plus Manometer. Nah, jadi seperti ini ya, sahabat berdiri untuk tampilan senapan anginnya. Nah, mungkin e, senapan angin ini bisa menjadi paling berbeda dari senapan angin yang lainnya karena memiliki corak bergaris. Coklat dan krem ya sahabat bediler Nah untuk senapan angin ini juga sudah Dilengkapi dengan manometer Yang terletak di bagian bawah popa Senapan angin, nah untuk orderan senapan angin Ini secara full set ya sahabat bediler Nah di sini ada Tambahan aksesoris Yaitu teleskop Basnel 39x40EG Nah jadi seperti ini ya Sahabat bediler untuk teleskopnya Kemudian ada peredam Elephant GL700 Nah seperti ini untuk peredamnya. Kemudian ada aksesoris tambahan yang ketiga yaitu ada mimis samyang. Nah, mimis ini juga sangat cocok digunakan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar. Dan yang terakhir e, untuk aksesoris tambah untuk aksesoris tambahannya yaitu ada nih tas tas senapan angin. Nah, jadi ini sangat memudahkan sahabat pedirat ketika sedang berburu senapan angin. Jadi Eh, sahabat Bedirar tidak perlu repot-repot ketika membawa senapan angin Oke lanjut Oh ya, yang terakhir pastinya ada STKS ya sahabat Bedirar Nah jadi ini surat tanda kepemilikan senapan angin pastinya sudah dijamin aman karena sudah mendapatkan surat izin secara sah Oke lanjut untuk orderan yang terakhir yaitu dari Bapak Selman Kota Ambon nah, untuk orderannya sendiri Yaitu ada Senapan Angin sub fusion 2565 Magnum Coklat Chrome Nah jadi seperti ini ya sahabat bedilan untuk tampilannya Nah ini untuk corak bagian popornya ada chrome krum nya ya sahabat bediler Dan untuk sistem pompanya Yaitu menggunakan sistem pompa manual Ataupun biasa disebut dengan uklik click Oke untuk bonus perlengkapan sama seperti yang sebelumnya, yaitu ada tali sandang, peredam standar, mimis tester, dan juga spare pandan yang pasti sudah dilengkapi dengan, dengan STKS, ya sahabat. Bedilan, nah ini sudah dijamin aman. Pokoknya Udah. oke, oke sahabat. Bedilan mungkin itu saja untuk ulasan. Orderan senapan angin dari sahabat bidiran pada tanggal 24 Desember 2022 yang siap di-packing dan dikirim di hari ini dan dikirim di hari ini juga. Oke, terima kasih ya sahabat bidiran bagi yang sudah order di hari ini juga, semoga barangnya selamat sampai tujuan dan pastinya Dijamin awet ya sahabat bedilan, nah untuk kelengkapan dari orderan senapan ini sudah kami cek terlebih dahulu sebelum melakukan packing dan kirim paketnya ya sahabat bedilan. Oke sahabat bedilan terima kasih, saya undur diri dulu dan salam bedilan.